Disiarkan langsung di seluruh stasiun televisi anggota ATSDI Oleh karena itu pun saya ingin menyapa para pemirsa di rumah Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tentunya semangat untuk mengikuti dan menyaksikan siaran rekornas ATSDI tahun 2021 hadirnya berbahagia selanjutnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang pertama yang terhormat Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia selamat datang Bapak selanjutnya yang kami hormati Ketua Komisi Penyiaran Indonesia berlujung semping Bapak di Bandung selanjutnya yang terhormat Ketua KPID Jawa Barat Ketua Umum ATSDI Beserta Sekjen ATSDI Selamat datang Bapak Selanjutnya para mitra ATSDI Dan juga para peserta RAKORNAS ATSDI tahun 2021 Boleh tepuk tangan lagi Untuk kita semua Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini Marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Disilahkan duduk kembali, kembali. yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sebutan ketua umum ATSDI yang kami hormati Bapak Eris Munandar, kami persilakan Izin buka masker supaya gantengnya tidak berkurang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, Sampurasun yang terhormat Pak Girinti Kakurnia, Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Yang terhormat Ketua KPI Pusat, Mas Agung Subrio Alhamdulillah sudah lewat lima hari masa karantina jadi aman bersama dengan kita setelah melakukan kunjungan ke luar negeri Kemudian Ketua KPI D Jawa Barat, Kang Adiana Selamat Terima kasih, kemudian jauh-jauh Dari Rio Kang Mas Sisam, Wakil Ketua KPD Rio Terima kasih, Dewan Pembina TSDI, Profesor Nordiono, Terima kasih sudah hadir Sekretaris Jenderal Dan juga mitra-mitra TSDI Ada Mitra, terima kasih Atas kehadirannya saya Seginet, kemudian juga Teman-teman eh, yang lainnya Serta seluruh anggota Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia yang berbahagia Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melaksanakan forum rapat tahunan Rakornas ATSDI, di mana di tahun ini mengambil tema era televisi digital dan bangkitnya ekonomi kreatif. Sejak awal, ATSDI memandang bahwa analog switch off ini bukan soal alih teknologi saja, tapi ada manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat, yakni akan menggeliatnya ekonomi kreatif ketika televisi analog semuanya sudah beralih ke televisi digital. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa Boston Consulting juga sudah menginformasikan kepada kita semuanya forum rapat koordinasi tahun ini, tahun ini Pak Giri izin Giri agak lebih strategis dan serius, dan serius dibanding tahun-tahun sebelumnya tahun -tahun gitu kan <laughs> <laughs> lebih serius, serius karena khawatir analog, analog switch, off switch off diundur kembali <laughs> Jadi kita berharap mudah-mudahan peraturan Menteri nomor 11 tahun 2021 yang mengamanatkan analog Swiss Off bertahap mulai bulan April hingga November 2022 ini bisa berjalan dengan baik agar masyarakat bisa menikmati uh, siaran yang jauh lebih baik kemudian kalau bahasa Pak Adiana internetnya jadi ngabret gitu kan. Uh, internetnya jadi ngabrit sehingga uh, ekonomi kreatif bisa uh, apa, menggeliat di RAKORNAS kali ini pun juga kita akan membahas berbagai persoalan-persoalan isu-isu yang menarik terutama rencana revisi undang-undang penyiaran, Bagi ini sudah hampir tahun ke-17 nggak selesai-selesai revisi undang-undang penyiaran, nah, kemudian juga kita juga akan menganalisa mengenai Uh, Perlu tidaknya revisi P3 SPS untuk tahun ini yang uh, saat ini sedang diinisiasi oleh KPI uh, Kemudian juga harga MUPS yang berkeadilan Pak Geri akan kita bahas mudah-mudahan besok rekomendasi ini Bisa menjadi bagian penting dalam proses uh, perjalanan era televisi digital di Indonesia Insya Allah teman-teman uh, ATSDI selalu patuh dan taat aturan Pak Geri Jadi uh, lihat wajah-wajahnya Pak Geri 7 tahun nggak dapat IPP juga senyum-senyum saja ya yeah, kan yeah, Jadi itu, itu kode itu, yang paling, paling penting gitu. <laughs> <laughs> ya, jadi, jadi insya Allah nah, lah, karena ketika kita uh, datang ke daerah dan lain sebagainya, uh, bahwa era TV digital itu akan banyak channel uh, beragam dan lain sebagainya. Ternyata masyarakat kau tipinya ini ini lagi gitu kan. Mereka berharap bahwa 18 televisi yang ada di ATSD ini semuanya bisa mengudara minimal pak dari Aceh sampai Papua. Minimal dari aja, aja sampai pembuan. Dan kemudian di kesempatan Raktoran kali ini, seperti kalau tadi Pak Gery berbincang-bincang kaitannya tentang multiplatform dan lain sebagainya ATSD pun juga akan melakukan kerjasama strategis dengan berbagai macam multiplatform agar kita bisa membangun ekosistem penyiaran ini dengan jauh lebih baik karena kalau mengharapkan terestrial saja, ini agak berat dapur kita gitu kan, agak berat dapur kita bahkan tadi malam Pak Ketua KPU Pusat bercerita tentang bagaimana, bagaimana televisi, televisi di Swiss itu, gitu kan? Nah, nanti mungkin bisa nah, ada, bocorannya. ada bocorannya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu sekalian, uh, mudah-mudahan rapat Bapak koordinasi nasional at ATSD ini bisa, bisa berjalan dengan, dengan baik dan bisa dan menghasilkan rekomendasi, rekomendasi, rekomendasi yang baik di saat besok, besok adalah satu tahun jelang analog switch off 2022. 2022. 2022. Kita berharap so, mudah-mudahan tidak ada permens 12, 13, 14. 14. 14. Jadi, Jadi permennya, permennya tetap Permen 11, permen 11, 11 Bulan April, April, Bulan Agustus Dan Bulan November, November. Lebih, lebih cepat, cepat itu lebih baik, lebih baik. Karena, karena untuk, bangsa untuk bangsa dan negara, dan negara. Jadi ATSDI selalu menginginkan agar masyarakat yang punya, dan yang apa masyarakat yang merasakan manfaat dari era televisi digital ini. Jadi sekali lagi jangan khawatir Pak Giri, ATSDI selalu berada di uh, samping uh, pemerintah dalam hal-hal yang baik dan juga kebijakan yang apa yang sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi kalau kemarin Permen gara-gara dirubah, ya ada semacam inkonsistensi itu kritikan yang sederhana saja, Pak ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepucahan terima kasih kepada Bapak Eris Menandar, selaku Ketua Umum Selanjutnya. Kita akan lanjutkan ke sambutan selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, yang akan hormati Bapak Agung Supriyo, SIP WAHI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera, om swastia, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Komunikasi dan Informatika Yang diwakili oleh Direktur Penyiaran Bapak Grian Tika Kurnia Yang saya hormati Ketua Umum ATSDI Kang Eris Munandara Yang saya hormati Sekjen ATSDI Kang Tulus Pabu Bambang, Yang saya hormati Dewan-Dewan ATSDI yang hormati Ketua Kepua KPID Jawa Barat ini saya bisa Jogara. bilang tuan rumah dari Keputu, acara ini Kang Adiana, Kang Adiana. yang hormati Komisioner Keputu, KPID Riau, Riau. ini Riau. ada Bang Isam Sampai. ada Mas Warsito yang hormati juga Ketua KPID Keputu, Jakarta yang sedang Mas dalam perjalanan Keputu, Bapak Kawian Takjan Senang, Senang melihat teman-teman uh, ATSDI beberapa, beberapa tahun, tahun silam selam, Tampaknya iya, iya, masih, masih bercucuran berkucuran dengan, berkucuran dengan berkucuran air mata Karena belum mendapatkan izin Tetapi sekarang Alhamdulillah berkucuran Sudah mendapatkan izin tetap Walaupun juga bercucuran air mata juga, juga Karena juga, harus Marketingnya harus, harus lebih, lebih Optimal, optimal dibanding nah, tahun lalu Saya ingin menyapa Inspira mana Nusantara TV, TV Tempo, Badar TV, Tegar TV, Serayu TV, Mantap TV, BRI, BRI, Wah BRI, TV MU, Wah. <laughs> MQ TV. TV Persada TV Wah luar biasa JMTV Madu TV Wah ini Madu Bener-bener Madu ya Bukan Madu dalam kan kutip. DTV Kemudian Al Bahjah TV ya, ya. Jadi izin tetap Yang diberikan oleh negara Semoga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pesan saya yang pertama selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Uh, saya langsung saja membuka dengan pertanyaan begini: Bagaimana prospek televisi free to air di era digital atau di era 5G? Ini oleh-oleh saya dari kunjungan luar negeri yang saya kira sangat bermanfaat untuk saya paparkan di sini. Reed CEO Netflix pernah bilang pada tahun 2030 televisi ber akan mati. Ini menurut Reed Hastings CEO Netflix. Dia berbicara 3-4 tahun silam. Pada tahun 2019 Saya ke Jerman Dengan Kominfo Waktu itu Pak Giri Berhalangan hadir Yang hadir Pak Kamto. Di Jerman Kami diskusi dengan Peter Siebold Ini CEO nya itu 2 Pasti teman-teman familiar dengan ya, istilah ini Dia mengatakan bahwa Era 5G berbeda dengan era 4G. Sekarang kan Indonesia 4G. 5G-nya setelah 2 November 2022, ketika semua TV yang analog pindah ke digital. Sibert itu mengatakan bahwa di era 5G, televisi periode justru bertahan dan mampu mendulang pemasukan yang lebih besar dibanding sebelumnya mengapa, mengapa? Karena, karena di era 5G, 5G smartphone, smartphone atau gadget itu dapat, dapat digunakan un untuk menonton tayangan free -air tanpa sim card SIM. Tanpa, tanpa kita membeli pulsa Nah kenapa, kenapa ini penting, penting karena, karena sekarang orang sudah orang beralih menonton dari, dari televisi ke gadget terutama di kalangan milenial Ya. Dan ternyata 5G dengan teknologi 5G Memungkinkan Masyarakat menonton tayangan televisi Tanpa bayar Melalui smartphone Dan ini yang kemudian Membuat Penyiaran free to air itu Mampu bertahan Nah Kita juga kemudian melihat uji coba ke waktu itu nama daerahnya Weinstein ya di mana kemudian diimplementasikan uh, teknologi 5G di sana dan memang betul kita dapat menikmati tayangan free to air secara gratis lewat smartphone sementara kalau kita menikmati YouTube itu berbayar bayar pulsa nah kemarin saya ke Swiss ya Ternyata juga seperti itu, jadi Eropa 5G ini mampu membuat televisi free to air itu bertahan dan mampu mendulang pemasukan yang lebih besar dari era sebelumnya atau era 4G. Itu yang pertama, ya Peter sibuk akan demikian, lalu kemudian kita melihat eh, praktik atau kenyataannya di Dua negara Eropa Dan ternyata eksis Yang berikutnya Apa yang membuat Televisi free to air itu bertahan Ya Televisi free to air itu bertahan Disebabkan karena penetrasinya yang luar biasa Termasuk di Indonesia Mencapai 90% lebih Sampai ke pedesaan, ya, sampai ke daerah blank spot. Yang berikutnya, TV-TV ini punya perpustakaan yang bisa didaur ulang menjadi konten yang menarik sesuai dengan konteks zamannya. Jadi, ini merupakan hal-hal yang membuat. Televisi Free to Air itu Bertahan Dan mampu mendulang pemasukan Yang lebih besar Daripada era 4G Makanya saya sering bilang kepada Pak Menteri Maupun ke Pak Geri Atau Bunikan yang sedang perjalanan Kita harus segera Ya kalau bisa Lebih cepat lebih baik Tapi paling lambat itu adalah 2 November 2022 Kita harus migrasi seutuhnya Ke era digital tidak ada alasan lagi buat kita, ya terutama untuk pemerintah, menunda digitalisasi. Karena Undang-Undang sudah mengamanatkan 2 November 2022. Tepuk tangan. Dan beban ini saya tunjukkan kepada representasi dari Kominfo yaitu Pak Geri. Semoga beliau menyampaikannya ke Pak Pelatih agar jangan ada alasan penundaan migrasi dari analog ke digital ibu dan bapak sekalian yang saya hormati saya yakin bahwa teman-teman dari televisi digital ini telah bekerja dan telah menyerap banyak kerja, inilah yang kemudian diingini oleh pemerintah lewat undang-undang cipta kerja saya yakin juga TV digital akan membuat konten yang kreatif konten yang berkualitas, konten yang sesuai dengan P3 dan SPS, sehingga nantinya akan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa saya sering bilang kepada teman-teman komisioner ketika komisi Penyiaran Indonesia atau ketika kita semua komisioner ini berkuasa maka peluang untuk menciptakan amal kebajikan yang dinilai sebagai pahala itu sangat besar. Dan ini juga saya ingin katakan kepada teman-teman televisi. Kalau dengan televisi mampu membuat masyarakat itu teredukasi, membuat generasi kita menjadi lebih sehat, maka itu merupakan amal kebajikan yang akan kita terima sekalipun kita sudah meninggalkan dunia ini Ini semangat untuk kita semua Agar kita menatap ke depan dengan lebih luas dan lebih panjang Terima kasih Selamat buat ATSDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Suprio SIP-MIP yang telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Hadirin yang berbahagia, kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu Keynote Speaker dari Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sekaligus membuka kegiatan yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Direktur Penyiaran Kemenkominfo Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Gerianti Kakurnia Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ketua Umum ATDSI Kang Eris Munandar ini juga ada Sekjennya ini Pak Tulus yang Selalu semangat <laughs> Saya juga uh, Yang saya hormati Pak Agung Supriyo Ketua KPI Pusat Ada Kang Adiana KPD Jawa Barat Bang Hisam nih jauh-jauh Dari <laughs> Riau ke sini uh, Ini juga Teman-teman uh, Anggota ATDSI Di sini juga ada Dewan Pembina ya Dewan Pengawas teman-teman atdsi yang hari ini mungkin sudah gembira ya tadi Pak Agung bilang gembira tapi dalam tanda kutip harus berjuang lebih keras lagi pertama-tama saya ingin memohon maaf karena Pak Menteri yang seharusnya hadir di acara ini dan beliau mohon maaf tidak bisa hadir di pada kesempatan acara rakornas atau DSI yang uh, luar biasa ini temanya era TV digital dan bangkitnya ekonomi kreatif nah <tuh> sebelum ke uh, TV digital dan bangkitnya ekonomi kreatif perjuangan teman-teman dan kita semua Pemerintah kerjasama dengan DPR, dengan teman-teman industri, dengan masyarakat banyak itu menghasilkan uh, perjuangan yang luar biasa karena proses migrasi analog ke digital ini perjuangannya lama sejak 2007 dan periode prolegnas hampir tiga kalau satu periode prolegnas lima tahun sekarang udah 15 tahun kemudian kalau kita harus nunggu revisi undang-undang penyiaran saya nggak tahu juga sampai di mana ini momennya pas ada terobosan bagus dari pak presiden omnibus law omnibus law ini sebenarnya di negara lain udah biasa umum karena <tuh> nah, aturan main undang-undang di negara kita tuh banyak sekali antara yang satu dengan yang lain apakah sinkron atau enggak di luar negeri itu udah biasa gitu kita mengadopsi uh, best practice di sana jadi uh, isu utamanya adalah investasi kemudian berinvestasi dan dan perizinan yang itu adalah salah satu ciri kalau kita ingin menjadi negara yang maju karena semua investor itu akan melihat dari pola uh, kecepatan proses bisnis itu jadi Alhamdulillah Undang-Undang uh, Cipta Kerja yang sudah ditetapkan 2 November 2020 yang hasil perjuangan salah satunya juga di sini ada patul dan teman-teman itu sudah ditetapkan di situ ada satu amanat yang luar biasa sebagai amanat migrasi analog ke digital. Jadi sejak ditetapkannya undang-undang cipta kerja ini dua tahun kemudian siaran TV analog akan dihentikan untuk mendapatkan dua tahun itu aja luar biasa perjuangannya ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, lainnya alhamdulillah 2 tahun dan disepakati uh, pemerintah dengan uh, DPR kenapa 2 tahun? karena persiapannya udah lama orang lain sudah selesai isu migrasi analog digital 2009 kita baru melangkah sekarang 2022 di ASEAN juga yang kita sebagai uh, inisiatifnya dulu menya menyatakan di Jogja 2020 kita terlambat negara lain sudah selesai semua tapi alhamdulillah 2 November 2022 kita akan segera menghentikan siaran TV analog ke digital uh, perjalanan ini kita Awalnya sudah yakin Dengan Tanpa ada uh, Kita nggak tahu ada COVID Dan tidak Kita Inginkan juga Seluruh dunia tidak menginginkan Adanya COVID Jadi tahapan aso Yang dulu kita siapkan Sebenarnya dari prosesnya yang tadi Kang Eris, jangan sampai mundur lagi itu sudah siap dari sisi infrastruktur yang tahap aso yang lama itu dari sisi program siaran hampir 100% selesai nah <tuh> tapi kita tidak bisa memaksakan kenapa kita tahapan aso itu kita uh, mundurkan tapi dalam koridor amanat Undang-Undang Cipta Keduaan satu covid betul-betul karena covid dan kita pemerintah dan masyarakat semua fokus dalam penanganan covid waktu itu tahapan naso yang harusnya 17 Agustus kita mundurkan banyak bukan dari industri penyiaran aja masyarakat banyak dari pemda semuanya mengusulkan kita fokus di apa pemulihan ekonomi Kemudian kita juga teman-teman nggak -teman tahu dari uh, infrastruktur muk berapa pegawainya yang memang berniat dulu. Mereka hebat-hebat, teman-teman nggak tahu berapa yang terpapar COVID karena ingin mengejar target Ansot 17 Agustus 2021 yang lalu Teman-teman nggak ada yang lihat, ada yang sudah meninggalkannya itu, menurut maka pahlawan kita kedua dari sisi uh, STB STB siapa yang mau bagikan saat COVID tinggi-tingginya, kita udah siap dari sisi waktu itu, STB mereka bilang apa Pak Gere mau bagi-bagikan STB ke seluruh Indonesia dalam keadaan covid -19. dan akhirnya mereka juga bilang, kami dari teman-teman uh, teknis tidak siap untuk segera melanjutkan infrastruktur MOOC itu di seluruh Indonesia dari penyebaran STB juga hmm. tapi Alhamdulillah dari uh, Masukkan ini tahapan ASO lebih siap lagi Jadi tahap ASO yang pertama 30 April 2022 Kedua nanti 25 Agustus 2022 Dan terakhir 2 November 2022 Insya Allah ini tidak akan mundur Tidak mungkin kita melanggar amanat undang-undang cipta kerja Presiden yang bertanggung jawab, kalau kita melanggar undang-undang Cipta Kita tidak sampai selesai. <tuh> nah, ini kesempatan yang terbaik di Rakornas ATDC yang sekarang. Kami berharap ke Pak Yoris dan teman-teman semua, perjuangan teman-teman ketika itu ingin izin uh, TV digitalnya hidupkan. Saya bilang sabar sampai aturan mainnya jelas. Kita melaksanakan sesuatu tanpa ada aturan main nanti repot juga. Sekarang semakin lem, jelas. Dulu ada permen tiga itu hasil perjuangan banyak orang. Masa transisi semolkas 2019 kita pernah bersama-sama ke daerah perbatasan dengan Pak Agung di Nunukan itu. Awal mula kita mulai jalan siaran digital itu Dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja kita semakin jelas Aturan-peraturan pemerintah, peraturan menterinya sudah selesai se Lengkap semua Jadi kita tidak ada alasan lagi Kalau ada yang mempertanyakan Aturannya gimana, persiapannya gimana teman-teman ATDC yang saya banggakan <tuh> jumlah uh, wilayah layanan Indonesia itu luar biasa untuk TV ya hampir 15 514 kabupaten kota yang terdampak ASO maksud ASO ini ya analis su adalah di mana wilayah layanan ada TV analognya. Itu yang jadi prioritas utama pemerintah itu di mana ada siaran TV analog. Itu yang menjadi poin kita bersama agar TV-TV analog itu pindah ke siaran TV digital. Itu hampir di 314 kota, 112 wilayah layanan. Dari 112 wilayah layanan ini, alhamdulillah dari Nah, infrastruktur muknya udah sudah hampir 78% selesai. Semua ibu kota provinsi sudah siap digital dan TPRI sudah di 120 lokasi wilayah layanan digital ini masih terus berlangsung dan <tuh> Alhamdulillah juga yang dulunya hanya 12 provinsi bulan Maret yang lalu sudah diumumkan seleksi di sisanya 22 per, 22%. Per, sekarang total sudah di 34%. Nah, yang jadi uh, kerja kita bersama adalah satu tadi infrastruktur. Kalau infrastrukturnya hanya sekedar on uh -huh. percuma karena call center 159 yang ada di Kominfo mendapatkan masukan banyak, Pak. Kami masyarakat daerah sini Ada moksi on Tapi powernya nggak ada Cuma 300 <tuh> Terus buat apa gitu Hanya sekedar on Aturan mainnya jelas Minimal 70% coverage-nya harus Jadi Masa transisi ini Alhamdulillah udah mulai berjalan ya Powernya udah mulai dinaikkan, kan? Mereka juga perlu waktu ya, menganggarkan infrastruktur ini. Dan November ini seharusnya semua di 34 provinsi sudah on semua. Kita lagi um, monitoring dan evaluasi agar mm. semua infrastruktur ini uh, powernya kuat semua. Sehingga sinyal itu di digital itu on off. Kalau ada sinyal pasti terima Siaran TV digital Benar-benar merasakan Masyarakat yang sudah merasakan Menikmati siaran TV digital itu Bersih gambarnya jernih uh, Suaranya dan canggih teknologi Benar-benar Begitu lihat nggak mungkin mereka beralih lagi ke analog Karena sudah merasakan Satu Infrastruktur sudah on Tapi parameter teknisnya Kita lagi monitor Kedua, tahu enggak, teman-teman semua di sini, jumlah stasiun TV yang ada di Indonesia itu ada berapa? 701 stasiun TV yang ada di Indonesia. Karena TV di Indonesia itu bukan stasiun TV nasional, bukan. Sistemnya adalah lokal-lokal gabung-gabung-gabung. Makanya ada yang sistemnya jaringan. Itu anda. mereka gabung-gabung Bandung, Jakarta, Surabaya digabung-gabung jadi satu kesatuan. Bukan nasional, nggak ada lagi istilah nasional. <hineingfansi> 701. Dari 700 itu yang gabung SSC sekitar 67% yang 470-an lah stasiun TV pada 18 grup SSC. Stasiun lokalnya itu Yang berdiri sendiri ada 200 Komunitasnya ada 16 Kemudian yang uh, TV Femdampir 20 Plus TV 701 Apa Masih perlu dibuka Saya tanya juga ke teman -teman. Apa perlu dibuka Stasiun TV lainnya Yang tadi Pak Agung Sampaikan Hampir merata, program siarannya homogen gitu. Kalau nggak sinetron dan dutan, apa nilai tambahnya? Padahal tadi Pak Agung sampaikan, teman-teman ini, kalau membuat konten program siaran yang membuat masyarakat semakin sehat, semakin cerdas, itu luar biasa. Jadi itu, 701 TV Sekarang saya tanya juga Berapa yang hidup Benar dari 701 Apakah teman-teman Yang ATDSI yang sekarang Punya izin 18 uh, izin ya Sementara Udah menghasilkan profit Mau nambah lagi katanya Mau perluasan ke seluruh Indonesia Hitung Kos sebulan per hari Sebelum melakukan perluasan kemana? Hitung dulu Apakah mau Program siarannya Menjadi konten yang diminta di masyarakat Hitung Teman-teman pasti jago Di prime time itu Harga per menitnya berapa Hitung, kalau mau Saingan dengan Yang sudah eksis Yang 701 di pemerintah juga <tuh> dulu saya masuk ke penyiaran hampir 6 tahun yang lalu saya saya mikirnya ini harus ada uh, penyatuan industri penyiaran di luar negeri ada berapa coba total Amerika agung kita di Amerika ada berapa lima stasiun TV yang kalau nggak salah secara nasional. Lokal-lokalnya paling 20, total nggak nyampe 30, kita 701 ratus hidup nggak kue iklannya berapa segitu aja apalagi sekarang dengan media baru multiplatform platform iklannya kemana larinya kemana-mana tapi ini kesempatan buat teman-teman <tuh> jadi Jangan khawatir hanya punya satu wilayah layanan di free to air, teman-teman nggak -teman bisa profit. Saya bilang, konten itu adalah king, konten itu netral. Jadi kalau teman-teman saya punya TV, cuma di Jogja misalkan. Tapi program siaran saya menarik. Bukan hanya di Jogja, di seluruh dunia. Gimana tuh? Makanya tadi Pak Agung udah sampaikan, kalau mendirikan TV itu hanya jangan berpikir hanya pritu air di sekarang, di multi platform. Kembangkan semua media yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk menyampaikan program siaran itu media penyiaran itu adalah lewat satelit ya, free to air yang sekarang, ada lewat kabel ada lewat internet gunakan semua itu, kesempatannya bikin program siaran yang memang menarik jadi saya sampaikan program siaran free to air itu uh, <tuh> perlu usaha yang luar biasa teman-teman untuk uh, siaran 8 jam sehari sesuai aturan undang-undang siap nggak yang fresh jangan diundang ulang coba lihat sekarang dari 701 itu pagu yang siaran program siarannya yang fresh berapa? TV yang diulang-ulang bentuknya kayak apa gitu nah ini kesempatan buat teman-teman di era multiplatform di era ini melibatkan semua masyarakat konten-konten kreator ini jalan bangkitnya ikan kreatifin lawan teman-teman tuh bukan tv-tv lainnya lawannya adalah orang individual yang kreatif pak agung tidak perlu mendirikan petek gini Pagung dengan satu dua orang tiga orang dengan punya yang kreativitasnya tinggi bisa menghasilkan konten konten waktu muncul di mana mana Agung bisa muncul di TV semua free TV eh, karena kontennya menarik nah itu harus dimanfaatkan oleh teman teman mahal untuk bikin konten itu jadi libatkan ini mas mas-mas mas disuruh Indonesia banyak yang kreativitasnya tinggi itu, manfaatkan oleh teman-teman. Apalagi ini anggota ATDC, Kang Eris. Kalau mau diberdayakan ekonomi kreatif, masing-masing tuh anggota ATDSI punya killer konten. Masing-masing punya konten yang bisa digunakan bersama. Terus, tanda tangan di antara anggota ATDC masuk ini, cloud. Siapapun yang perlu konten tinggal gunakan masing-masing untuk memperkuat uh, jaringannya. Tidak perlu juga masing-masing harus punya apa siaran di seluruh wilayah. Kenapa enggak ada gabungan semua kan? Lokal-lokal lokal gabung-gabung -lokal -lokal aja. Tidak perlu Kang Eris harus punya di seluruh Indonesia. Biaya berapa? Masing-masing aja di Aceh bikin orang Wakil ATDSI Aceh Papua bikin yang Seluruhnya bikin, nanti gabung Bikin jaringan Daripada harus bikin Masing-masing Itu yang uh, saya bisa Sampaikan Dan pada kesempatan ini Saya selalu Berharap ke salah satunya Dari asosiasi ATDSI yang memang Nah, kontennya di digital Ini terus menerus Dukung agar tagret aso 2 November 2022 Ini bisa dilaksanakan Makin cepat makin baik Saya sepakat Dan saya sudah sampaikan ke semua TV-TV yang lama-lama itu Mereka sebenarnya sudah Mematikan TV analognya Yang di daerah-daerah Yang memang penontonnya Juga Sedikit kosnya luar biasa. Saya hitung-hitung di salah satu daerah itu untuk Simolkas itu hampir 500 juta untuk siaran analog digital. Baru infrastrukturnya itu. Tapi ketika saya bilang coba kamu hitung kos analognya dimatikan cukup dengan digital hanya 100 juta. Apalagi teman-teman nih Tadi Kang Eris udah bisik-bisik di sini ingin mempermasalahkan atau mengusulkan sewamuk yang berkeadilan. Coba kalau Kang Eris atau teman-teman yang di sini bikin TV analog sendiri, infrastruktur dan konten, berapa biayanya? Sekarang satu miliar mungkin bisa bagus. Dulu minimal untuk mendirikan satu TV itu minimal antara 20 miliar sampai 50 miliar. Satu wilayah lagi. Sekarang sudah dipermudah. Jadi <tuh>. formula tarif yang kita gunakan di aturan peraturan menteri nomor 6 benar-benar berkeadilan karena satu infrastruktur misalkan tarif itu harganya sejuta, kita hitung sejuta hasilnya itu digunakan oleh seluruh dunia formulanya tapi kan nggak mungkin mereka udah bantu memaintain infrastruktur itu di seluruh dunia ada profitnya Eropa 7,5% di Asia hampir 11 atau 12% nah masa transisi ini hmm, Pemerintah mempertimbangkan Untuk 15% profit Untuk multiplexnya Jadi Kalau teman-teman ini ATDSI kan udah pengalaman tuh Dengan Kerjasama dengan multiplex Cari Yang SLE nya Paling tinggi Jadi Siaran itu Jaminannya adalah dia tidak pernah berhenti tayangannya. Kualitasnya bisa dijaga. Gak mungkin. Saya lihat, saya kan suka perhatikan nih yang ATDC yang udah siaran izinnya. Ada yang masih kadang-kadang hilang sehari, dua hari, tiga hari. Gimana tuh Pak Agung? Harusnya dicabut tau. Atau siaranya kadang-kadang jalannya hanya sebentar, atau kebanyakan di reran. Gitu. Gimana mau kompetisi dengan yang lama? 701 Itu jadi perhatian teman-teman. Jadi, nah, ketika saya masuk ke sini dulu, salah satu kenapa migrasi analog ke digital itu tidak bisa jalan. Tarifnya diatur mereka sendiri Di Jakarta tuh bisa 700 juta Sekarang Di Jakarta Tarifnya Teman-teman yang di Jakarta beruntung tuh Rata-rata antara 30 juta Sampai 150 juta 150 so, juta kok ada ya Iyalah Dia bikin Transmitter Bisa pull di seluruh Jakarta itu mempengaruhi semakin sln nya semakin tinggi tadinya mungkin tinggi ini Pak tulus juga penyelenggara ramuk di Bali Bali itu nggak mungkin satu Tower luas minimal satu Tower ada gapilernya empat, baru bisa sebalik kalau satu Tower nggak mungkin gitu ada beberapa yang luas jadi satu di Permen 6 itu memang kita benchmarknya ke semua, karena memang kita terlambat, satu tarif, kedua SLE, QOS kita atur ketiga <tuh>. masalah penomoran keempat, masalah uh, apa namanya antara penyelenggara MUK dengan yang penyewa itu akan transparan, mereka yang punya muk dan afiliasi kalau mereka memberikan tarif ke penyewa harus sama dengan yang afiliasi diatur semuanya jadi Alhamdulillah kalau ini dijalankan semua teman-teman penyewa <tuh> bisa tenang jadi kalau mau kasihan juga nanti masa TPRI mintanya tarifnya sampai diskon sampai 70% padahal TVRI itu tidak menghasilkan apa-apa loh dibandingin. sekarang pilihannya teman-teman bisa selain TVRI ada yang swasta ternyata swasta juga banyak juga yang kreatif mereka ngasih uji coba 3 bulan gratis ada yang kalau misalkan ngambil di beberapa lokasi diskon tapi saya lihat di PRI atas haran teman-teman untuk komunitas itu hampir 65% diskonnya kemudian untuk lokal nanti berdasarkan zona itu awalnya hanya ngasih diskon 30% sekarang hampir 50% malah saya bilang PR itu dibangun muknya oleh pemerintah ngapain dianggurkan disuruh Indonesia harus diisi ini gitu. seperti itu jadi terakhir mungkin sekali lagi uh, Kang Eris dan teman-teman mudah-mudahan rakor kali ini yang tadi Kang Eris bilang benar-benar serius saya harap benar-benar serius mengawal agar target ASO ini benar-benar bisa tercapai jadi makin cepat makin baik makin cepat makin baik karena saya juga berharap target ini makin cepat makin baik nah uh, bukan hanya sekedar pindah dari anal ke digital tapi multiplayer efeknya luar biasa internet kecepatan tinggi internet kecepatan tinggi ini adalah menjadi acuan semua mau itu er, mau siapapun juga, pelajar, pembisnis, siapapun juga sekarang. Apalagi dengan COVID ini terbukti ya, kita benar-benar perlu internet kecepatan. Dengan adanya internet kecepatan, ini sekarang orang jualan dimana-mana, subhanallah. Masalah gitu Ibu-ibu yang jago masak jualan di rumah. Ini semua jadi pembisnis masing-masing jadi semakin kuat internetnya ekonomi digital kita semakin bagus kita sudah menyiapkan roadmap transformasi digital 12.500 uh, desa sedang dibangun nah ini makin cepat migrasi anal ke ya tadi ada 112 MHz untuk digital dividend, untuk kecepatan, eh, internet kecepatan tinggi, untuk pendidikan kesehatan, dan kebencanaan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. <tuh> Sekali lagi, terima kasih Kang Eris dan teman-teman yang sudah mengundang Kominfo di acara ini. Uh, saya berharap Rakornas ini menghasilkan detail ya detail, usulan, rekomendasi bukan hanya ke pemerintah tapi seluruh seluruh uh, ekosistem industri. dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka rakornas DSI dengan tema era TV digital dan bangkitnya ekonomi kreatif uh, dengan resmi demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik> sebaik kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Geryantika Kurnia selaku Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia hadirin yang berbahagia kegiatan selanjutnya adalah penandatangan MOU oleh Ketua ATSDI dan juga para mitra oleh karena itu kami undang Oleh karena itu kami undang yang pertama Ketua Umum ATSDI Bapak Eris Munandar Untuk maju ke depan dan selanjutnya Yang pertama ada Telkom Telkometra mewakili dunia usaha Yang kami hormati Ibu Iin Kusumaswatiwi Kami persilakan untuk ke depan selanjutnya mohon untuk diabadikan boleh dipegang ya dilihatkan ke kamera Boleh tepuk tangan untuk Telkom Mitra selaku Mitra ATSTE. Ya kami persilakan Ibu Iin untuk kembali ke tempat untuk MOU yang kedua kami panggilkan ini perwakilan dari SMK Muhammadiyah 1 Tangerang mewakili dunia pendidikan dan juga kampus yang kami hormati Bapak Suhelmi SAGMPD kami persilahkan maju ke depan. Baik nah, akan ditandatangani oleh Ketua Umum ATSDI Dan selanjutnya ditandatangani oleh Bapak Sohelmi. Ya baik Bapak, kami persilahkan berkasnya untuk diperlihatkan ke kamera untuk didokumentasikan boleh sekali lagi tepuk tangan untuk SMK Muhammadiyah 1 Tangerang yang mewakili dunia pendidikan dan juga kampus selaku mitra ATSDI Bapak-Ibu -bapak hadir yang berbahagia yang ketiga MOU penandatangan MOU oleh Bandung Independent Film Festival yang mewakili industri kreatif yang terhormat Bapak Adam Kurniawan kami persilahkan mohon untuk dilihatkan ke kamera untuk diabadikan ya, baik sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bandung Independent Film Festival dan juga Ketua ATTI dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra yang selalu bekerjasama dengan ATSDI. hadirnya kami hormati sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Esa atas kelancaran acara pada siang hari ini marilah sejenak kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Romli dari Al-Bahjah TV kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum ATSDI, Dewan Pembina ATSDI, Direktur Penyiaran Kominfo, Ketua KPI Pusat, Ketua KPI De Jawa Barat dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia dan baik ini mari sama-sama kita bermunajat sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kelancaran dan keberkahan acara kita bersama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hamdan syakirin, hamdan naimin Hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu Wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdukama yang bagi lijalali wajikal karim Wali adhimi sultanik Subhanaka la nusitanan Alaika antaka maathnaita ala napsik Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, di tempat yang semoga engkau muliakan, Ya Allah Oleh karena itu mudahkan segala hajat kami, Ya Allah Hajat dunia dan hajat akhirat kami, Ya Allah Permudah urusan kami, Ya Allah ya Urusan dunia dan akhirat kami, Ya Allah Hari ini kami adakan perkumpulan, jadikan perkumpulan ini, perkumpulan ini perkumpulan yang baik Perkumpulan yang membawa kebaikan bagi kami, bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia pada umumnya, Ya Allah Hari ini kami, kami adakan, adakan musyawarah Adakan rapat Berikan solusi-solusi yang terbaik Jalan keluar yang terbaik Bagi tugas kami Bagi pekerjaan kami Bagi diri kami Bagi keluarga kami Bagi masyarakat kami Ya Allah Ya, ya Rabbana Ampun Dosa-dosa kami Ya Allah Dosa yang kecil Dosa yang besar Ya Allah Dosa yang sengaja Baik dosa tidak sengaja, yang tidak sengaja Ya Allah, Allah. Ya Rabbana ya ya ya ya ya ya Panjangkan usia kami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 Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Romli dari Al-Bahjah TV yang sudah memimpin berdoa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, acara ini selalu senantiasa berada dalam keberkahan. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebelum acara ditutup kami undang para pimpinan untuk maju ke depan untuk foto bersama ya kami ya. persilahkan untuk, untuk, untuk naik ke atas, atas panggung. panggung. Silakan Silakan untuk, untuk tim mendokumentasi untuk, untuk mendokumentasikan boleh mungkin Bapak untuk acara formal dulu untuk pose formal dulu boleh lihat ke kamera yang ada di tengah Baik, selanjutnya Sama boleh angkat tangannya Om Angkat tangan kanannya dikepalkan. dikepalkan. Nah, nah, boleh Pak. pak. Ya, silakan. silakan. Boleh sekali Pak untuk dibuka maskernya biar ada biar ada kerangan ya, biar kalau biar nah, gantengnya kelihatan ya. Oh iya. Sudah ya, baik, terima kasih bapak. Mohon untuk kembali ke tempat. Mohon izin, untuk maskernya bisa digunakan kembali. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan rapat koordinasi ATSDI tahun 2021. Saya harus selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu -bapak hadir dan kami hormati Untuk kegiatan, untuk kegiatan, selanjutnya, untuk kegiatan selanjutnya Kami persilahkan Bapak-Ibu -bapak untuk, untuk istirahat istirah terlebih dahulu Untuk nah, uh, makan propan, Kopi break yang telah disediakan Untuk menikmati untuk kopi break yang, yang telah disediakan Dan kami pun Mempersilahkan untuk Bapak-Ibu yang melaksanakan sholat Untuk